Gue RT lama banget ya Semana tau ini mau dipancing Tapi lama gue mancingnya ini Mana ya Pengen mah gue serap aja ini Gue serap gue serap dah Gue serap ini ikannya buat buka ntar bini gue belum punya lau ini soalnya Kempangnya yang mana ya Ini ikannya gede-gede ini Coba Kita cari dulu dah Kempangnya ini yang gede-gede Enak banget ini sore-sore ikan, buat buka entah ada kalinya no, empangnya no ya, kita jalan lah dulu kita lihat dulu nih nah, ini banyak nih kangen di sini nih goserok punya serok, goserok serok, serok. lebar ini mah ikan banyak banget ini eh eh serok ini kan baik gue keceburin ntar sini ah nyerok kita nyerok ini, ini, ini ayo ikan mana ikan eceng gondok mulu, eceng gondok mulu. enak oh ini Ecing gondok ya mumpung gak ada air teh ini kita ambil pakai ember ikannya guys ngeri ngeri dikit ini jebur ini ada ular ingin tergeribat tidak lagi makan ular jadi makan ikan gua mau mana mau lebaran anak lima aduh nah, ini ngambil ikannya ya aduh susah banget bagi dalam betah jadi kemana ya tapi meminta ikan nih Gue tungguin orang-orang nggak -orang, orang -orang, ini apa udah dari emang duluan kali ya buat kali tungguin sebentar kali main ngomong ngomong bayakannya nggak punya ikan ini nya pengen ikan. ikan gua kasih orang mau orang-orang apa gua lihat kali ya di emang tahu udah luar ada kali itu kali kayaknya dia mah. oh orangnya. Wah, iya Apa teh? Aduh, lama banget gue gak ada ya, saya serok. ada gue apa teh? aja serok, di serok, di serok, serok, serok. Udah serok-serok Lihat ya, ya? ada, Ma. Ada ini, tapi ribet banget teh. Ya. Tuh, udah lemet ini empang. Lemet banget tadi ya, lupa pegang gua. Oh, no, no, solo, no. Nungguin RT, lama banget ambil pancingan. Nah, tapi yang ya, kecil aja loh Maya. Ya. Nah, yang kecil buat apa? Roda dagingnya. Dia mau berjual gua. Ya, jualan mulu. Cuman atuh, Gia. pelit banget, RT. Belum nah, dapet. Belum dapet. Belum dapet. Susah banget, Teh. Ya. Coba, RT, dah. Coba, dah. Ikan gua apa itu, dia. Hari ini tuh, banget! tuh, main itu tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, banget! tuh, tuh, Itu banget. Cicil Cicil tuh, itu! tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Mana sih? Ini apa tuh, Coba-coba! Mana tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Orang-orang bisa ini Sudah ngambil pancing, pancing, pancing Pancing ya orang Aduh Serok orang bisa pakai pancing ini enak mah Kenapa oh, ada kalau jatakan? Mana sih? Tidak ada jatakan Kalau itu mah, ikan apa sih? Nah. Kenapa? Nah. Mama, ini jair Ayo eh. hey, coba yuk Disini mah ada lembut ya Pak Belum jatakan, belum lagi orang bisa Kali nyerok gede, dapetnya banyak kan, kalau mancingan susah lama Nihatin kumpul, gua dengan nyerok, gua bisa Belum ah, ikan udah tidur kali di nih, nyerok lah Ini ikan mah bisa tidur Tuh, lihat itu, tuh tuh, tuh Tuh, lihat tuh ya tiga. Gimana ini tapi, tidak pas lagi nih mas Gimana nih kan mas Iya, warna-warna nah itu Mas Pasti, Masdi, Pasti. Masdi Mas Dima lagi di rumah, no. Lagi kuliah bangunan dia. Jadi, duit bakal lebaran. Nyerok banget mau eh, nyerok bisa ini, dah lebat ini. mana udah saya rapi tuh keren banget tuh saya tuh. Eh, mau buber ini saya. Mau buber, mau buka. Kalau dia nyerok, dia bisa. Ya, elah ini serokannya ini nih. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Ini mau tiba ya di bau dah gue, di begini mah jadi lebaran jadi, ya, ikan apa ya? Ah, itu, oh, iya, itu bening -bening banget itu Pakai apa ya? pancing, nanya bawa pancing, sini cuma kan ya? Bisa, ya? Bisa. bisa. Pancor, yuk. Oh, pakai pancing, kan? Apa? ini kan udah berapa bulan ini ikan teh gede-gede begini -gede -gede -gede ikan. Uh, udah 8 bulan ada udah. Ini mah udah siapan berapa ini teh? Ya, ini masih baca. Si Jepri kan dibagi ikan sama Pak Tapi enggak kok Kaga dibagi ya Ya kok kerjanya kan capeknya luar biasa Kolom 20 Gua besiin semua Luar lagi yang DM kan. Angkatnya lumpur Capeknya minta ampun Giliran yang dibagi ikan si Jepri Bagaimana aturan Si Pak Masa kerjaan yang lebih capek Kaga dibagi ikan yang kerjanya cuman Jalan-jalan sini dibagi ikan cuma kalau dibagi mau buat puasa, buat, buat sahur jangan ya, aja kalau ada ikan buat tambah tambahan ini menjadi jadi kagak dibagi, gue minta, gue kagak enak seharusnya kan RT nya ngarti ngarti harusnya RT nya enggak kudu gue minta kalau minta apa kata, entar kata rewel lagi eh, tapi rewel banget takut bakal kagak dibagi ikan, nanti juga dibagi waktunya mah dibilang begitu kan malu gua jadinya kalau bilang begitu cuma sampai sekarang ini belum ada dibagi satu-satu acan gue ikan pengen banget gue itu dibagi yang gede banget ke empang itu dung, bo, api, Kan jumbo apa ikan apa dia udah ngerti si dia bilang masya Allah apa segini tapi saya se biar penuh sih Jeffrey dibagi ada kali 20 kilo mah buruk banget gue dibagi tapi satu nih buat sementara ntar saya kasih yang banyak kagak gue lihat aja langsung ah ke empang hari ini udah pada di empang Kalau gue duduk di sini gue gue yakin yakin lo bakal dibagi nggak bakal dibagi gak kalau dibangkin aja kayaknya mau non rt gua udah, udah ada ngapain kagak bilang bilang tahu-tahu udah diempang bilang bilang gua kagak nungguin aja apa cemplong gua nungguin udah jongkok udah pegal gua diri lagi udah aduh aduh rt mau kebuang banget dah bener dah ya nah, ini udah di situ rt Apakah kali bilang dari tadi, saya gue nyariin, kemana-mana nungguin, tuh, teh, dah saya, saya, dah udah saya, saya, saya, saya, saya, tahu tuh sih dia pino, nah, lagu nungguin di sana tadi, tadi saya keluar ada, lagu nah, minta ikan buat puasa dua peti yang gede-gede, orang ngata gede-gede banget setiap hari berangkat itu tuh saya biar tuh, barengan tuh, barengan nih, barengan nih, barengan, potong runde, bareng, kita barengan bukan, bukan gue nungguin lama, oh. lu ngelaku apa nah, emang buat puasa? Emang buat nabi puasa? Lagi kagak? Nah, sama berarti. Gak waktu ya puasa. Alhamdulillah puasa bulan ya kali atau ya. <laughs> ini gak mau ngomong ikan mana ini nggak kita. Tuh tuh ikan tuh. Oh itu ikan sepat itu macet. Lah iya susah banget jendel di bawah ini. Gue pengen gerame Coba deh coba deh. Siap deh coba deh. Coba deh. Sabar banget. Awas jatuh. Wah oh, benar ini mah oh, susah kan. Wah oh, susah banget. Wah oh, ngeri dah. aduh Odo ah Der đâu, Ya, ngeri nih. Baju, barang aja. Kita, Dipancing so, Oh, no, ya. Yang itu gede tuh. Dikatakan, no, no. dibagi sember juga mau tuh. Enggak, ya, saya gede. aja satu aja. Lama banget minta seember Bapak Epi. Minta sember aja, Jep. Dah ya, bororo -boro seember. Oke, segini aja belum dapat-dapat tuh ikannya tuh. Tuh, lihat tuh ikannya tuh. Dah ya, ya, oh, bilang oh. ete gede-gede. ya elah. Mana RT? Gimana sih, Bilang gede. udah bisa nyaroknya. Panen kedam dulu deh, dipanen. tuh baru udah Nah, coba Jadi ya. caranya. Dimpanin dulu, nah, dulu. dulu, nah, dulu baru ya. Benar-benar benar-benar akal pisang. Sejap, yang gede banget tuh. Nah, iya Nah, sekali mepes. Orang ente. abis makan satu ente itu, ini, oh. Oh, dengerin minta di batu WP di batu loncat lagi waduh wow, kan. oh, gede oh, banget awas oh, awas okay. gede coba lihat coba lihat oh Tuh. Lihat. Tuh. Tuh. Kan, lumayan kan wah ini satu RT orang makan semua ini teh katuh wah oh RT ikannya orang enggak <laughs> bermakan makan <laughs> bisa benar bepe lagi deh ini lagi lagi udah cukup ini juga cukup udah itu Tauan, capek Bagian lah kita mah. Udah enggak itu. Itu aja ntar minta tuh yang kecil. Iya. Itu nah, ada yang kecil ada dua Ya udah. Susah nyak, susah banget nangkapnya. Ya udah. Jep, bawa jep, udah sore. Kita balik ada sore. Iya, teduh, hujan. Ya. cukup buat makan lah, gede banget oh. itu. Awas hati-hati di depan. Tidak ada